skin yang pecinta-pecinta ML itu push rank terus sampai mambus. Tidak ada hari tanpa push rank. Dimanapun tetap push rank. What's up? Mas sampai Twitter YouTube kompetitor Angel. Baru di sensor bos Apa? Tak dia kan, Mbak. Yo, yo. ini cepat-cepat pengen asik seneng Ya ya. Merem saya Merem-merem-merem-merem. Si dulu. pertama ya yeah, jadi ini adalah versi manusianya dari Tama. versi manusianya jadi korpusir jadi besar manusia apa oh iya bener versi manusianya ya jadi jadi dulu Thanos itu adalah manusia ini sudah jadi biru gak sih? Chest, chest, gue chest, chest, chest, chest, chest, chest, chest, chest, chest, Emang, chest, chest, Ya, ini chest, chest, jazz chest, bunda chest, chest, chest, chest, No Party. Oh, chest, Unlimited. chest, chest, apa chest, chest, No Limit. chest, chest, eh, no uh. sangat filosofis banget ya namanya. Uh, tapi hanya memainkan dua game saja. Mungkin namanya bisa diganti. chest, chest, No Hot. Atau chest, No Hot jadi Mau Tak bapak-bapak. bapak Di sini kami akan melakukan meme review. Nah, jadi kita uh, akan membacakan kenapa orang ini orang ini banyak dibikin meme oleh para wancakers you know wancakers? yes eh, nah, just no limit dah jadi lah gamer mau balok ya, yeah, you know lah iya, mau balok mau balok jempol-jempol jempole jempolnya kekern mau balok yang dimainkan mainkan adalah mobile... Uh, mobile again mobile again ya, yeah, mobile again, mobile, mobile again. dia bermain Mobile legend saja untuk mencapai satu juta, juta subscribers nah. kalau kita dari itu main mobel legend satu juta subscriber ngapa nggak kita main minus paper itu yang pastinya kalau nge ml itu apalagi nge ml nya di, di tempat pelacur kalau nge mobile legend nggak apa-apa jangan nge ml lah <tuh> Apalagi ML, karena laptop. Ya, nah, banyak laptop, nggak eh, boleh. Nabuk. minggu ini, ono acara TV, TV Breaking Cheese ya. Jeningi mm -hmm. gitu, dan TV. Yo, bener TV cooking ada kayak acara ulang tahun, jeningi yang pecut. 10530, 1054, 1055. Oh iya, oh. banyak mama nih, uh, digital personal video, kalau misalnya the most actress, the most the best most. Be, the best actress in the world. The most. The most. <laughs> Jazz Unlimited ini melebu nominan neng Digital Persona of the Year. Salah si cineki orang Bayu Bayuska Best Youtuber in Indonesia. Ono kabar mengejutkan bahwa Bayuska kui kalah karu Jazz Unlimited kalah karu mungkin. Wah tiraku, maaf kali mas. Ya, ada yang lagi. <tuk> yes, True, yes, True. Ya itu hanya piala kosong. Rasanya dipikir, terus kira-kira. Santai aja mas. Terus kira terus berkerja. Soalnya jadi hanya piala kosong bos. Terus saya keproses kebuka. Bayu eh Just Unlimited ini oh, emang dia konten moderator ya. Emang dia emang mainnya bagus dia. Main tutorialnya bagus membangun rakyat rakyat gamer membangun ML ya. Tapi di sini yang kita masalahkan adalah orang-orang yang ngefollow. Ya betul ini Bayu sekarang memberikan maksud yang baik ini video nih. Oh No lucu lah. Lagi mau gini mau mau mau nggak mau gim tak bandingnya Bayu Sekak lucu No terus gimana gimana terus motivasi No. Hanya aku yang meradang. Tidak kaget dia tips-tips barangnya No. Karena tinggal main mobil legend aja mah. Cari. Kita lihat wajah dari Bayu Sekak. Satu pesawat, kita lihat matanya. Matanya menunjukkan uangnya salah, si sangat asal. berat, tapi dia menutupinya. iman, lihat-lihat mulutnya, lihat tangga beliau, tangga, tangga, tangga. Jadi, di ujung-ujungnya, ujung-ujungnya, ujung respect tapi ujungnya ujung-ujungnya, ujung-ujungnya, ujung-ujungnya, ujung-ujungnya, ujung-ujungnya, ujung-ujungnya, ujung-ujungnya, ujung-ujungnya, ujung-ujungnya, ujung-ujungnya, ujung-ujungnya, ujung jangan salahkan balkon, salahkan yang gak tahu kualitas BOOM! ini, nih, ini ini, ini. ini kita emang gak nyalain pal, kita emang gak nyalain just unlimited nya tapi kita menyalakan orang-orang yang gak tahu kualitasnya yaudah bos. bos nah, jadi bisa aja anak kecil yang dia suruh untuk ngevote dia dia bahkan gak tahu acara ada tent 5.0 bang bang bang bang aku udah ngevote just unlimited no limit bang kebanggaan aku bang itu just unlimited, no ya aku udah ngevote bang Gak ngufet, Bang. Gua? Hmm. Gua nggak nggak nggak nggak Sian Bang aku nggak nggak Just No nggak bang nggak nggak apaan? nggak nggak nggak nggak nggak nggak nggak nggak nggak nggak nggak nggak nggak nggak ML Emang kamu nggak itu acaranya di mana nggak Acar nggak bang? nggak nggak bang? nggak nggak bang? Disuruh nge-vote Unlimited ini untuk menang di ajang itu tapi dia enggak tahu acaranya itu apa. Kamu tahu Jess Unlimited no enggak? Tahu. Kemarin di acara TV itu, kamu nge-vote enggak? nge, gak? nge uh, uh. Tapi acaranya tahu nggak? Enggak. Di, di, di acara apa enggak tahu. Enggak. Oh, <laughs> tapi kamu disuruh nge aja? Iya. Kamu tahu nggak? Tahu. Itu Jess Unlimited, no toh? Iya, tahu. Siapa Cuman Mobile Legends, Top Global Rank 1 Top Global Rank 1? Dulu Nge-vote dia gak kamu? Nge-vote nah, Terus, acara, acaranya tau gak di acara apa? Gak tahu Gak tahu Tapi kamu nge-vote? Gak tau lah Jess... Jess ini... Akhirnya masalah sama Jess ini, tapi ini... Ngomong bisa nge-vote dulu Oh alah... Mm. Jadi... Kocok-kocok itu... Orang yang seneng ngelain ini Jadi ganteng gak Siapa tuh gak terkenal palingan? ML dimainin Just No limit dan subscribe. Subscribe dernya 10 juta. Kitik pas. An, iki pem di pay bos. EC itu pay bos. Ki pem di pay 60 juta subscriber. Mukute gagal revolusi dari Pon Sakra. Gumus sampean mung gak sitik lah. Lah tugas inilah ay ketek lah. Heeh, goblok. Ada bocah main ML ku samperin dan langsung gua banting apa nya satu persatu. Oh, Kalau iya. analog, ya paling enggak setidaknya analog PS lah Ya, analog PS Kalau analog PS, jujur kami lebih suka Apa yang terjadi di Indonesia? Mungkin... Mungkin bisa aja kalimat Prabowo itu benar bahwa Indonesia akan hancur Tahun 2030 Tahun 2030 ini. Oleh karena kualitas orang-orang yang sangat memprihatinkan. lagi ada bocah main ML bisa samperin dan langsung gue banding apa-nya satu persatu uh. alamatnya mana? alamatnya! alamatnya orang alangkah buruknya kita ke Indonesia lebih jadi budak game dibanding budak cinta dibanding bucin ada lagi budak game juga nah, kalau misalkan kalian pacaran terus kalian main itu lebih rendah dari lebih rendah daripada kedua itu nah. jadi uh, itu aja menurut saya menurut banding angels ya mungkin mendapat kalian beda tapi kami tidak menjatuhkan siapa-siapa tidak tidak menjatuhkan jasa berlimit no uh, ya udah kita personal itu aja itu diadakan paling pulang kalau bisa pulang dasmo sih di tv pokwe mata